Di pengiran makanya saya Ali itu, soal ibu SIM tidur di antara dua nih. al sayyati, sayyati man, ahbab Jadikan ya Allah kesalahan saya, kesalahan orang yang engkau cintai. Nah, ulama lama nyontonong ini, saya ini nabi Adam ambek iblis itu bodoh salah itu. Enggak jawab Bodoh salah iblis itu salah ibu dari nabi Adam. Nabi Adam salah dilarang mangan nabi Adam tetep mangan mau terima Raja Wadisinten, Iblis, tapi wong biaya-biaya pengiran usah Nabi Adam Setilo diusir, bar semua, setabah, huruf-huruf, hatah, balehi, ba bahatah. Per langsung, agamurong, motor koswa, kos diwarai. Dam ke kepengen tak sepuroge, tak warai, tungani. Iblis, tak diwarai, <laughs> tadi, wahana kena dogok, wong wak, tadi, wahana ke, eh, semoga wong di mereka itu tidak jodoh itu, itu rabakat walis biasa, itu cerita. Ya sudah seperti itu. Tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu, urung pati keusir ternan, itu fatalah ko Adam robihi kalimatin fatah balik. Jadi urung terlalu jauh dari surga, kemana lagi pes, pertama medun ke bumi, sampai awal diwarai beberapa kalimat, sing ada di sepura, pengiran, pengiran berkawaj al-sayi'ati, sayi'atiman ahbadah ini penting kalau hati wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya tapi kita yakin nabi itu para kekasih Allah dan agama Islam ini juga agama paling diridui maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia Islam tetap dirumat Pengiran, Mister, Mister, Mister, mikir Mister, Mister, itu Mister, Mister, Mister, Mister, mikir keliru, agama Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Umar itu kan khalifah paling sukses, masalah Futuhat Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, jalan Mister, Mister, Mister, Mister, orang, -orang. Umar, Ya Mister, Umar, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, Mister, jangan kok dia khalifah sukses, kemudian tidak jelas bentarannya kan dia tetap mati suatu saat saking gak kuatnya Abu bin umar, nya matur ya abah, engkau harus suksesi, siapa mau ya pemimpin setelahnya kenapa? orang-orang bilang, kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa, karena kambingnya pasti gocar apalagi ini urusan umat, kalau tahu-tahu mati sebelum suksesi sesi ini pasti kacau umar langsung marah Agama Islam itu gak sama dengan kambing kata Umar. Aku mau Islam agamanya Pangeran, mesti dirusi Pangeran. Aku mau khilafah, aku mau suksesi. Benar, aku rasa mikir. Enggak rasa dirusi Pangeran. Jadi Umar itu justru sangih hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah, ya. Tetap mengkhidmat Islam. Seperti saya ini kan yang khidmat Islam lewat mulang. Tapi aku tak tau mikir nasib Islam. Lu Islam orang kondang biyek. Ya. Ditinggal Labu Bakar Melaku, Umar Melaku Wali Songo, Mbak Kuih Rakmul ya Wali Songo Saya itu jurus modern ya Melaku, jurus ah ya Melaku durus mau balik, kadang matrih ya Melaku Berapa kiai sing jadi oknum, perkara proposal, ya agama ya Melaku Mau nggak bau deh konjoki ayo kemudin anak emondok, barang sanggeng suwene tadi mudin zaman nih mudin orang tuh gaji kondekor, anak ayo dua emuning spontan, congkong orang nomati kok jo dua, <laughs> berko narang nomati rantok rezeki, congkong <laughs> orang nomati kok jo dua, mau nih ku aku mau jarak bebi aja pak, mau aku aku mau lagi dulu sih, oh. Allah. Ayo Nabi palsu Bengkirawa mulai Musa lama sampai Musaodek sampai Lia Eden eh, kurang lagi mulai wali palsu, woi Romo Doso beromong <laughs> topengku, woi Wonokaboy orang masalah Uni Soviet kaya apa mengkoptasi ceknya Uzbek akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki ceknya Uzbek dari negara nopo? Islam kaya apa Donald Trump Islam fobia tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk nopo? Islam kaya Buk pikir malah Islam buku konsepnya malah rusak. Makanya itu harus dimetodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbah mungkir apa pangeran harusnya harusnya. Mung Islam kadang melakukan lewat Muadzin. Saya itu punya santri ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Muin. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu, lagu Bali, lagu Hindu, Hindu. Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua-jamu ini, kaya jadi kayak gede. Gara-gara jadi Babayu, itu bakal saat ini Ya bakal satuin. berhubung sukses, pewarna aneh, misalnya ini diajak orang Madura kan gitu. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim lama-lama, berkebutuhan punya masjid. Berhubung ke sana, eh Kiai, oh nomor jet, mau seorang adik, bang Ali. Makanya anaknya di Jawa. Bawa di Jawa, ya, semua jamu ini terus ngaji sama saya. Jadi saya, kalau ya, di Bali kok, kan? orang-orang yang mau, ya ada santri nih, di Bali, mau coba temukan Ini Jawa kadang orang-orang yang mau coba Jadi itu mau bakal saatnya muter Ya itu Era Kayak Islam di Indonesia, gara-gara pedagang Gujarat Meskipun sejarah itu diperdebatkan, ya gara-gara dagang Karena mereka muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Islam Jadi semudah itu Allah termasuk konflik Ali b. Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madhab ahli sunnah ini. itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat sing migrasi ada yang ke Cina dan kemana-mana termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka termasuk akhirnya sampai ke itu. barokahnya orang nggak nyaman di di zaman itu di Syria sama di Irak akhirnya islam menyeb menyebar oh sudah, andai kan tidak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lamb lambat makanya saya bolak balik bilang setan itu tidak bergabung gomgur sama yang ngaji seperti ini <tuh>. nah, setan itu bergabung, kalau ada anaknya kiai lima, lanang kabeh, sih. alim kabeh itu tidak mergorebutan pondok ini, Induk. aslinya pondok satu titik di desa itu, misalnya di beduan ya di meja. Gara-gara tu konflik itu tersinstitok minggat di Kalimantan. Gara-gara naik iya, yuk gay podo neng Kalimantan. Sitok minggat neng Sumatera, wah naik iya, yuk gay podo Sumatera. Cara setaneyu gak ngetu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setaneyu goblok, kuraro. Akibatnya niku kuraro. <guluh> Akhir diulur titu, menyep, menyep. Para wong soleh menyebarkan tin nah, tio, menyebarkan sujud, menyebarkan l, l. Jadi setaneyu jono goblok. Mungkin kurang ngaji, kurang ngaji, jadi Roh, oh, nak ngono raksano, roh, <noise> andai kan tidak, mencari, tidak diudek, kan satu titik, gitu, Tapi setan itu pun nak ono wong soleh, ku titu, nah titu orang sing kecewa, minggat. Lalu minggatnya wong soleh, ada ape gawe opo, masa ape ge dokeng. Lalu pulang ke ronong soleh, tukaran kusiku, tukaran, tukaran, tukar Hanya saya minggat neng papua, ya, alhamdulillah bilah, gue bilang, ape, ngulo de, ngulo ni pun ragkus, koncokku, yokkus, yokkus, saya minggat ke kewata, angker pamit pula, ratau tak tangisi. Santun uwan kaya kok mingkat, Om. Neng, mingkat ya, gak ganti biaya. Paling ya, gawe bodoh, gak gak wewo. Udah setan kan, saya lagi belum tahu gitu. Mulanamu kok gak rok? Heeh, Titi Artyo nih, pangeran ngerasa, Om. segampang se-gampang coba di hati kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Ndak, Neng Sulawesi ya tetep gawe wewo, Nopo? Bom dong. Ngok nego nih, semua ya, ngerdek dendi. Eh, wali songoi. Sunan Kalijogo, raka cocok, Bu Ibu Sunan Kudus, rapati cocok, Sri dawal neng Kidul, Yudhe ini, Soah Gede Ono, Yudhe Ono, terus, terus, terus, Islam, macam terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, Sunan terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, tukaran, Buyut-buyut itu, Sunan Kudus dulu, 2024 Arya Allah, penangisan, sehingga dukung mungkin itu, 10 inci ya boleh, 14 inci, 15 terus-terus noh, 100 inci, 100 diulang 100 inci, 100 keluar itu inci, 100 inci, 100 inci, 100 inci, 100 inci, 100 inci, 100 inci, 100 inci, 100 inci, 100 tapi rasa terus ngono tuh kalian baru kayak rasa meniungono. Kalian apa yang kalian sengsaraan itu kabe baru, rami rasa diciptakan. Ono suami istri pegatan terus. Yo ya kadang yo ya baru kasing wedo untuk bujuk wedo bener. Akhirnya alhamdulillah saya ibu joko nah, ya, abia. Pada silanang tau gear mak peket isopoir rami dia malape. Iku pengiran makanya mikir Islam yo ya mikir rasa. kan dah orang terlalu semangat Islam terus. Dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. jadi suka Islam harus kultural, akhirnya kejawen Islam Muat Islam kudu kaya cuba dia ketuanya, ndak nih Islam kudu fakir, tapi bebas hisab, kefikiran, akhirnya buruh Cina. Justru kacian konsep di sana mari kewajiban. Layan orang saya, wah Islam kudu suka nak suka pun kuat, cuba bareng barang suka ya ketu. Orang saya milih, fikir saya bentang bawah hisab, kefakiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep kilafah. Pas merebut Dewa ngafir ngafir orang akeh. Pas prosesnya, Dewa sudah tidak mau Islam harus kultural. Julem main-main gong, main-malah sindiran terus. Rasidul dakwah, mereka kakeknya kok kultural. Harus ada dikonsep, Tidak benar melaku. Pangeran Dewi mengatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik? Mulai poros Sahabat, Tabiin sampai wali songo. Nyatanya tetep berjalan. Iku nunjukna agama ini diurusi Allah Subhanahu Wataala. Kenapa khidmah khitmah wae Kaya saya yang mengkhidmat Islam, khitma ku berbakti memberi.